Sebaliknya waspadai jika GBPUS di bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.30400 karena ada potensi GBPUS di berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.30668. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983